Dan pulang dalam Tuhan kita bersaudara dalam iman dan... terbenang luas diana air tercinta terus maju kita ke seluruh dunia tentang namanya yang Terima kasih. Di daratan Jawa Ku Yang terbentang luas di tanah air tercinta, terus maju, kita ke seluruh dunia tentang nama yang besar. Kita bisa tahu dan pula, dan tidak salah. Bertambah tak Di daratan Jawa